Halo bosku semuanya, balik lagi bersama Bang Cokai di channel Tangan Pendosa ya guys Kita gaskan-gaskan lagi seperti hari-hari biasa kemarin Seperti hari-hari kemarin kita masuk ke game Sweet Bonanza Candy Land Masih ditemani Bang Toyib, Cok Aku bawa modal 400 ribu ya guys 500 lah sama masang ya guys Mau kasih dulu yuk Ih Alamak, jangan baru main Ops, Ih, mantul, baru main dikasih Sweet Spin, Cok Oh, gaskan I apalah ini? Room, room JP kah? yuk bisa, yuk Sama kita tadi aku main Mega Wheel, guys. Baru masuk langsung kasih kali 88. Ini pun sama, Cok. Langsung dikasih switch pin sama Bang Brewok, yo. Eh Bang Brewok pun Bang Toyib, gaskan Bang Toyib. Kita masuk ke game Sweet Bonanza asli ya, guys. Kasih dulu pecahan, yo. Kasih JP do. Oh pisang oke okay, cetak Ih gak mau turun lagi love nya satu lagi Eh love nya nya guys Masih ada enam spin yuk Ih love nya turun yuk 2 lagi Ih jangan nge -like dulu Cok. Oi alamat yang jaringannya ini Ih astaga naga Oke okay, gaskan masih lanjut co pecahannya. Ih lumayan yuk kali 6 juga Aku masang berapa ini 30 rebai Lumayan guys kasih dulu ya masih ada empat spin lagi guys, wop gas kasih dulu perkaliannya, kasih perkaliannya Cok. love nya nggak apa apa ya, Ih, mantul berapa itu guys love nya banyak kali cow, perkaliannya mana, Ih nggak ada perkaliannya guys anjir, babi cow, kali tiga pun ada isinya itu cok love nya connect 10 dah, Ih Yo, jambu bol oke guys kan pelan-pelan ya. apel yo, apel, apel pisang ih alamaknya gak mau dia main lah 1,5 jt ini guys kalau masalah salah ya nah 1,5 ya main guys langsung profit baru main kasih bang toyep ini switch pin ih ada perkaliannya tadi guys pecah itu cok langsung jp kan apalagi langsung kabur aku kita adu-adu lagi cok ya Bang Cok kayak kurang puas guys sama switchpinnya Cok. Oke gaskan berang-berang bawa tongkat berangkat beli ban pakai tongkat jangan sampai rungkat gaskan. Kasih lagi yuk Bang to JPJP-nya. Maukah? Switchpin lagi kok kasih kok. Is lewat dia switchpinnya guys. Gak mau lagi dah. Oh ya buat kalian yang baru bergabung di channel tangan pendosa jangan lupa bantu like like nya dulu kan. Biar lebih enjoy, lebih santuy Karena Bang Cokai lagi main di Maxin 138 ya guys Langsung aja gaskan link daftar tangan pendosa Ada di kolom komentar Lanjut Kita gaskan-gaskan lagi kan Oh ya buat kalian yang mau sharing-sharing juga bisa guys Langsung masuk ke grup komunitas tangan pendosa Link grup komunitasnya juga ada di kolom komentar ya guys Aku pin komennya cok Langsung aja gaskan Lanjut lagi guys Kasih ko Kasih dulu yuk Hari ini kasih JP JP Bang Cokai. Mau kah? Nyampe switch pin ko? Ih, nyampe dia gak mau berhenti, guys. ah lama, Jang. 1 lanjut 1 2 ini, Cok. Apalah ini? Oh, apa-apa santai-santai. Masih profit, guys. Masih profit, masih bisa comeback-comeback comeback ini. Masih bisa kuadu modal ya kan? Oh ya buat kalian yang mau nonton live Bang cokay di tangan pendosa langsung aja masuk ke grup komunitas tangan pendosa ya guys nanti, karena nanti kalau mau live Bang Cokai akan info-info di grup ya guys Live seputar kasino pragmatic play langsung aja gaskan Kita lanjut lagi lanjut Terputar dulu sama Bang bang Toyip ini jarang pulang guys Maukah? Kasih dulu ya Bang Toyip ya Candy drop pun gak apa-apa aku cok Namun ini kasih lagi kan Bubble surprise kok, apa-apa ya, bubble surprise Oops, oops. oke okay, kan, Masuk ke game bubble surprise guys, lumayan kan Semoga ya connect switch pin lagi Di dalam sini kan Candy drop pun papa guys ah, Ayo lah, apa aja pun connect apa-apa. cok, main pasang 20 ribu Asal jangan 5 aja yang connect guys Jelly, jelly biru itu kali 5 doang co. Ih, kasih dulu ya Jelly, ih, candy drop Ih, Switch pin dia connect guys alamat jang lumayan, switch pin lagi dua kali, ro oh, gas kita berang-berang bawa -berang tongkat ih gak kali bang Toib ini ih tengoklah dia yang seneng cok oke lanjut masuk ke game switch Bonanza yang asli lagi ya guys ih kasih pecahannya dulu yuk dua kali switch pin cok ih ah, oh, kasih doh kasih doh kita lanjut lagi kanjut berang-berang bawa berang, tongkat berangkat kasih pecahannya yuk anggur lanjut anggur ih gak mau anggurnya guys acirlah lah santai santai santai jambu bol yo, ih yang kurang satu semuanya itu oke gas kan kali 10 lumayan cok ih gak mau pecah lagi dia ajir lah kasih dulu kasih dulu pecahannya yo is bau kali switch guys Ayo, an lanjut anggur oke lanjut pisang yo pelan-pelan yo gasken kasih perkalian uh gak ada perkaliannya Cok. anjir lah yuh lumayan nih lumayan guys lumayan nih oke gasken apel kok lanjut ih mantul jambu bool ih gak mau dia jambu boolnya guys ini pecah sabun Oren langsung connect itu love-nya guys ah, saya sayang kali enggak mau connect dia eh, Kasih sekali lagi cok Ih, apa-apalah ya Syukuri aja guys 500 ya lah genapin hmm, Mantul Man guys Langsung profit kan dikasih dua kali switch pin Yang satu dari dari sarap aja cok Gas-kan kita adu-adu lagi kan guys Apalagi udah profit bisa WD bisa lanjut Bang Cok, kayak lanjut dulu ya Cari-cari JP lagi guys Semoga ya tembus 10JT Ih, Gaya kali Bang Cho Ini dah Ini kali ketunjang kepalanya guys Sekali-kali Yuk bisa yuk Gaskan lagi yuk Cari-cari JP Mau kah? Kasih lagi kah? Candy drop yuk Sekali candy drop yuk Ih nyampe khusus pin lagi Oh ngarap aku cok berhenti dia Oke nggak papa pisang pun nggak papa guys Karena udah connect switch pin dia Mas saya connect lagi kan Kita lanjut lagi kan berang-berang buat -berang, tongkat berangkat Maukah Oh ya buat semuanya yang baru bergabung Di channel Bang Cokai Tangan pendosa ini Bang Cokai mau kasih tau Kalau Bang Cokai main di Maxen 138 ya guys Langsung aja link daftarnya ada di kolom komentar guys kan Tahu bisa maxin juga kan Kayak bang cok ini baru main dikasih switch pin dua kali guys Ih seneng lah sambil sebat-sebat dulu biar santuy cok Nah ya, bisa ya kasih, kasih JP lagi yuk Ih JP ku terhalang jaringan guys Switch pin go stop lu ih lewat dia guys switch pinnya Sugar bom Huh ih Nggak nyampe tiupanku guys Anjir lah Oke, dua pun gak apa-apa guys, karena udah profit kita cok, asal jangan dua lagi nanti ya, mungkin dibiasain kok, Bang Toib, kasih dulu JPJP-nya aja dong, gaskan maukah, kasih cash, ke... kasih switch pin lagi gak apa-apa ya, -apa. sekali lagi langsung kabur aku guys, yuk, bisa yuk, Bang Toib, yuk, semangat, Bang Toib, putarnya, gaskan, Bang Toib, lanjut, maukah? Kasih JP JP dulu kan. Sampai kok Candy Drop. Kasih rem dia. Wups rem dulu. Ih, manis Candy dropnya nya konek, Cok. Apa ku bilang? Kasih lagi nih. Sabar ya, Guys. Ih, lama kali nih. Kita masuk ke game Candy Drop. Main, Guys, dua kali. Sweet spin langsung masuk ke Candy Drop kan. Langsung kabur ini aku, Apa lagi. Udah profit pun ih tanggal kali nih bang bang toip ini guys anjir lah yuk biru bisa yuk biru kasih JP perkaliannya kali 1000. Ups. ih Ay, lumayan lah ini ya lumayan lah di biru semua perkaliannya Cok. 3 yuk ah 3 tambah 2 yuk tambah 2 kali 3 Pops, manis. is dikali dua dia, guys. Gak mau dia kali tiga. Lumayan lah ya. Ih, enak kali. Kali dua dia. Enam. Enam tambah dua. Delapan. Ih, gas kan. Delapan ya. Masih mending aku, Cok. Aku kali enam belas. Ih, apa ini, Cok? Ih, menang turnamen. Dua JT, guys. Alamak Jang Langsung profit 4, 4 JT Cok Ih apalagi aku langsung wede lah Oke Gasken terima kasih buat kalian yang mau no, udah nonton ya guys Channel Tangan Pendosa Buat kalian semuanya langsung aja Gasken Link daftarnya ada di kolom komentar Beserta dengan link grup komunitas Tangan Pendosa Bye bye semuanya Salam dari Bang Coke ya guys Bye bye